Preview. Bapak Bapak sekalian, eh, kembali lagi di sesi trafik pada hari ini. Nanti malam kita akan lanjut, dengan satu materi lagi bersama Prof. Eh, Dasarudin Umar, Ma, dan pada hari ini di sesi trafik sore ini kita bersama dengan Bapak Dr. Syarif yang akan uh, berdiskusi dengan kita berbagi dengan kita tentang segi uh, fikih khusus yang beliau akan mengajak kita berdiskusi tentang segi khusus itu seperti apa yang akan Insyaallah bisa menjadi bekal bagi kita untuk bekerja di lapangan dan Nah tanpa panjang lebar pada beliau di ya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, rasulullah wa syukur alhamdulillah Allah ta'ala karena atas bisnisnya lah kita, alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berhasil Semoga pertemuan kita ini akan mendapatkan petah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam atas teman kita yang berbesar Amr sallallahu alaihi Serta sahabatnya keluarganya Insya Allah sampai kita kepada kita sekalian Sebelum saya melanjutkan kita berdialog ya, halo pak ya Ya mungkin Alangkah baiknya saya dulu, jadi saya ya. Sebenarnya kita satu daerah Pak hmm. Saya juga dari Poso Pak ya. Hmm. Ya. Jadi, Ini kampung saya itu 6, 6 Tapi kalau kami dari mana dari Poso Karena kampung saya di Gede ke Poso Pak Hanya untuk puluh bilo Dalam hari Tujuh Barat saya, oh. Pohong, Pak Momba oh. oh. ya. oh. Kalau di Poso banyak keluarga saya hmm. Ya, hmm. Jalan Talasa itu saya banyak, ya termasuk oh, eh, Mandar Pahal itu keluarga saya, Pak Jadi ya. saya menurut, ya, orang budi sebuahnya Coba supaya kita ada hubungan emosional barangkali Pak ya supaya kita berdialog Yang kedua Ya Artinya saya sebenarnya paling tidak mau mempergunakan diri saya lebih jauh, Pak ya Ternyata paling tidak Ya kali mungkin, karena mungkin apa yang saya sampaikan itu tidak lepas dari latar belakang pendidikan saya jadi saya Alhamdulillah sekolah dari kampung saya mau saya lanjut di Palu kemudian saya melanjutkan secara pertama dari Aliyah di Palu saya melanjutkan ke Al hari Universiti Bani dan ya saya termasuk orang yang jaga di sana kenapa yang seharusnya, yang idealnya gelar S1 itu bisa ditumpul untuk tahun saya sepuluh tahun. <guruh> Jadi sepuluh tahun, tapi 10 tahun itu saya tidak sia-siakan. Memang saya tidak terlalu banyak membaca yang menghapuskan saya untuk lulus. Tapi paling tidak eh, saya banyak membaca tentang keadaan di Mesir. Jadi kalau berbicara tentang budayanya orang Mesir bagaimana kampung-kampungnya, lorong-lorongnya bagaimana alat istiadatnya kadang saya biar sekali semalam tidak akan habis itu masalah orang orang yang ada yang sangat baik ada juga yang na'udzubillah ya itulah, itulah hati kita dengar. Oke, saya jadi sebenarnya apa yang saya ingin sampaikan pada saat ini adalah hal-hal yang sebenarnya saya sendiri sangat-sangat takut terdirumus ke dalam suatu kesalahan yang sangat besar kenapa? karena yang saya ingkarakan, so yang akan kita diskusikan ya yang akan kita dialogkan yaitu berhubungan dengan teks-teks agama berhubungan dengan sumber ajaran dan kita, eh, jadi karena bisa kita berbicara teks, coba kita sedikit ya yang pertama ya, ya. karena agama itu berdasarkan dan bersunggar pada teks pak ya al kan teks pak ya, hadis juga teks nah di kita memahami teks, disinilah karena kita banyak yang berbeda pak ya saya, ada cerita yang saya dapat ini orang musir pak ya, saya tahu keadaan sana. Itu namanya Taufik Bukan Taufik pembayangnya hmm. Namanya Taufik Hamid ya. Beliau ini punya teman Namanya Adi Sheikh Dan yang kedua Adalah seorang Dia mempunyai seorang chef Namanya Chef Shabban Saya cerita yang ada di sini Pak ya Sudah saya dapat penitiannya Dia mengatakan begini Pak ya dengan azal atas azal terpilih, kalau hawa tua anak aku, anak wanita, wanita kecil, tua anak ayah. Dia saya tidak pernah terbukti, katanya, ini kekuasaan ini. Bisa sahing raja, ayah, kita berada Bisa tanyakan, faktulun musyrikin, nah, keitu wajat Bunuhlah orang-orang musyrik itu, dimanapun kontrak. Kita cerita juga. Walaupun gua pun binag rasoiran fil umr dan pada saat itu saya itu masih sangat muda. Tua belum dan kecil dalam umur, berarti saya muda ya. Mutaham misan dan ya arifah ini dan saya sangat bersemangat untuk menguasai agama saya ini. Dan saya katakan tadi karena agama itu berdasarkan pada teks oh, ya. Ini Al-Qur'an dia itu mengatakan ini. Nah, dia ini ya. Dia punya. Terus ya dia di ada dia kan dia mengatakan begini ya ayat ini yang saya terima yang saya baca ini seperti katanya perlawanan dengan perang saya kenapa ayat menjelaskannya kenapa dia berlawanan dengan perang saya karena dia mempunyai tetangga dan berbilang apakah saya kata harus membunuh tetangga saya yang bernama fauzia yang hidup dengan suaminya yang di lantai tujuh kan disana kan rumah di musya di teman di apartemen semua tapi ada rumah kayak gila apartemen semua kita, kita. saya itu di itu teuro, tinggal di lantai sembilan berarti ada tiga, tinggal di lantai tujuh dia tinggal dengan ini di jalan syarib jalan syaribbasa di teuro nah, dia tinggal di lantai enam, di tengahnya lantai tujuh katanya ini ibu ini datanya masehi ya seorang masehi tapi dia mempunyai sifat yang membludakin mahabawa sekali doasana nu rasa ini baik saya ini maka di saat itu saya, saya tidak tahu lah Andre ini nazar kalau mau turun apakah saya harus dia karena perintah ayat Ini seterusnya, sehingga saya tutup dengan salah seorang temannya. Katanya, namanya Adil Seir. Saya tadi, menanyakan tentang ayat itu?" Maka Adi Seir menjawab, "Ya, An alaikan lokasi." Laku, laku, laku, laku, laku, laku, laku, laku, laku, laku, laku, laku, buku laku, laku, laku, laku, buku laku, laku, laku, laku, buku, -buku yang khususnya yang sekarang kalau dikirim di tulis bukunya bukan ala al-mauhibi, bukan ala al-mauhibi. ini ya. wawasan ibadah kutuban lebih apabila ala al-mauhibi yang membicarakan tentang kihar, tentang perang ya dengan orang-orang Muslim ya terus dan terusnya. lagi-lain yang mengatakan Ramy atau kau bawa miri kina, hati nurani saya belum bisa menerimanya, sehingga saya di hari Jumat berikutnya saya ketemu dengan chef Chaban. Ini Syekh Syabhan di Nurudian ini adalah seorang Sufi Sufi kan, cara tangannya berbeda apa ya Kita tahu seorang Sufi Bahkan Radu, bahkan bagaimana jawaban yang saya lihat dia menyatakan Ya Bungi, bahaya anakku Ahiktu lal nasi Kita ilai semua manusia Wa amilhum dan berkormu amalah dengan mereka, bil khusnah dengan baik Wa tu angka mata Allah akan berbeda sama kamu ini jawabannya ya, jawabnya seorang chef. Maka saya bertanya kepada dia, bagaimana perintah Tuhan tadi? Ya, bagaimana dengan perintah Tuhan, apabila musyrik naik tuajatumu, mazafalubibi bagaimana? Saya dengan ayat ini ini kan perintah. Ya. Maka dia mengatakan, apabila niscaya jawabannya, yo mayati tawi lo akan datang takwilnya, akan datang pengertiannya. Ya itu katanya surah ini ayat yang mayor ditawiri pada surah al araf katanya temat terhastus tawili yang hati gig sampai dia mengetahui kapan saya mau temui sampai hari kiamat ini saya tidak ingin bertemu nita ulilnya pengertiannya disitulah dia ada timbul kegelisahan dari eh, ayat ini ya timbul kegelisahannya sehingga eh, seorang kali tadi, tadi itu yang memberikan pemahaman terhadap ayat itu yang tidak sesuai dengan nuraninya. Sementara syekh Sa'ud memberikannya dia yang tidak berdasarkan dalil. Hanya logika umum ya. Logika umum ya kita bergobat baik sama siapa saja ya. logika umum. Artinya mana ayatnya dasarnya yang kuat itu? Untuk mata ini kan tidak dia tidak menemukan itu dari Syekh Syaban Ya iya dia membutuhkan di ya, dalil Karena yang tak lebih raih hmm? asyaksi Artinya dia berpendapat dia pendapatnya sendiri di Syekh Syaban Waduh nah waduh adila syarai ya Kobi ya dari syar'i yang memperkuat pendapat Syekh Syaban Ini Fima Nusamabi Muhammadir Kutu waktu itu Perang Islam yang berdasarkan tiba-tiba turasin ini sebenarnya Banyak bacaan kita pak ya kita akan ini banyak saya download terus lagi kita kita tafsir penafsiran penafsiran ayat itu ya. Nah, terakhir apa akhirnya dia mencari di kita kita tafsir tafsir penutur tafsir kultubi juga penafsiran penafsiran yang ada di situ ya kalau kita berbicara masalah tafsir saya kebetulan pak s satu saya di akidah filsafat s dua saya itu tafsir tiga juga saya di walaupun ya karena saya mengambil tafsir itu karena waktu saya masuk di IAIN kok yang mengajar tafsir kok dia bisa berbahasa Arab saya walaupun juga kurang bakat, saya tidak terlalu juga menguasai bahasa Arab tapi tidak saya punya dasar sedikit lah, ya, panggilan ahusarafnya adalah sedikit ya balaganya ada juga sedikit, sedikit sih sama sekali tidak ada kan artinya kita eh, kembali ke kaidah ya malah lanjut berapa puluh, lanjut berapa puluh. Kalau tidak bisa diambil semua ya, ya jangan ditinggalkan semua daripada yang mengajar ini hanya yang pakai bahasa, tafsir-tafsir bahasa Indonesia saya ya, apa bedanya dengan eh, masih soket ya, pada saya, buku pada saya, hubungi ya, bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat luas sekali pemahamannya, ya, ya. Membuka, bisa membuka wawasan kita. Ya. Nanti kita akan tunjukkan nanti bagaimana bahasa Indonesia, bahasa Al-Quran, kita lihat terjemah-terjemah yang ada itu. Berupa versi, bermacam macam terlalu Apa nah, berikut? Nah, bila mendapatkan tafsir Ibnu Katir, sepertinya mendukung semua pendapatnya. Ada saya tadinya, al hukum juga enggak itu tafsir klasik. Pak, ya. nah, apalagi Ibnu Katir kan tafsir bin Mahathir. Nah, katanya, "Wah, pada faktor yang tahu, zaman baru, bahas ya?" Ya, setelah beberapa lama, katanya ya saya menemukan pemahaman terhadap Al-Qur'an ya. Ya, dengan cara memahami, mentadaburi Al-Qur'an yang berbagai macam pemaknaannya ya. Maka di saat seseorang katanya membaca surah seterusnya ini, maka di sana dia mengatakan begini ya. Kalau kita hanya memahami ayat secara safhi. Ini ya memahami pas teksnya aja itu pasti Ya, siapa sih yang tidak beriman kepada kita Pak ya? Apalagi ada bahasa-bahasa yang mengatakan fakturuh, ya? Nah, tapi kan kita harus melihat teksnya, Pak kan, ya. ya? Maka bisa saya mau melihat ayat Maka, di sini dia mengatakan, seandainya katanya ayat ini yang kita akan gunakan, Pak ya? Maka, mungkin tidak akan aman dia ya, itu karena kita setiap orang dari diri kita pasti akan mencari siapa yang akan kita bunuh lagi yang... bukan saudara kita pak ya kata ayah tak bunuh ini usyriqin ini peringkat pak ya oh ini nah, itulah yang dikatakan ya, di sini kalau hanya ini katanya yang difahami tapi atasabau firdikah dijari malaku tafar ini Nadia Zalika difahami qabda insan bari ni Allah alaqqida uqa hanya karena perbedaan, tidak saja harus bunuh mereka. Nah, ini ini ini seorang eh, Taufik ya, eh, tadi yang yang berbicara. Sehingga pada akhirnya dia mau dia memenuhkan. itu di dalam bahasa Pak bahasa Alquran khususnya. Itu kadang nakira atau maarifah itu mestinya pengaruh makna yang sangat luar biasa saya tadi malam memberikan pengajian hanya menjelaskan huruf Ba ya. dan itu tidak akan habis pak. kalau Syekh Al-Alusi itu mengatakan begini, ini Al-Quran bisa dihimpun dalam satu surah maka adanya surah Al-Fatih dan surah Al-Fatih bisa dihimpun dalam satu ayat maka adanya ayat di Basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan ayat Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam satu kalimat, maka adanya di Bismillah dan Bismillah bisa diperas dari satu huruf, maka dia ada jadi huruf Ba ini di Tafsir Al-Aldhusiwa, Ruhul Ma'ani kita tersirin, ya. kalau kita membuka kita tersirin, pasti yang kita dapatkan di sana itu di malam itu, itu yang dibahas ya, itu selesai dari malam ya nah sekarang di saat itu, karena dia ini, maka dia akan mencari apa mana Al-Busyriqin Kenapa Al-Quran tidak mengatakan "faktulu man kafar" atau "faktulu man asraka"? Tapi yang dikatakan faktulu Al-Musyrikin. Tabir-tabir yang ta saya berbagi ini, kalau kita al-Islam, itu ha? Ada beberapa maknanya. Islam dalam, dalam <kuh> bahasa Arab ada namanya Ahdul Zikri ada namanya Ahdul Zihni ada namanya Ahdul Ahdu ya ada tiga peninggung tidak ya Ahdul eh, Zihni Zihni, Ahdul Zikri, Ahdul Jins Ahdu Ahdu kalau Ahdul Zikri itu ya sudah disebutkan jaa ya? Ustazum datang seorang guru Wal ustazun dan guru itu berarti alis itu menunjukkan guru yang pertama tadi kalau Allah alhamdulillah al-khaburi langsung tiba-tiba ja al ustazun datanglah murah, berarti yang buruh kita masuk adalah guru yang sedang datang itu kalau ahduz jihni adalah yang ada di benak kita kalau kita mengatakan shallu ala nabi maka pasti yang dikupala kita adalah Rasulullah Muhammad padahal nabi kan banyak Pak ya yang diberada kita adalah nabi Rasulullah Muhammad karena kita shallu ala shallu ala nabi Al-Bayt Zurtul Saya ternunggu al -bayt. Rumah pasti di mana baik Allah Itu Ahlul Zini Dalam Al-Qur'an Al-Flami Zalikal Kitab di rumah Al-Qur'an ya di saat kita mengatakan Ahlul Kitab Tidak ada yang mengatakan Ahlul Quran Nah ini persoalan Alfa ya Jadi di sini beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan al musyrikin katanya al musyrikin di sini adalah musyrik bukan karena al maka dia mengacu kepada ahlu karena turunnya ayat itu berhubungan dengan bagaimana rasulullah diberikan izin diri untuk memerangi orang-orang Itu yang pertama kan al musyrik nah, sekarang apa dasarnya apa dasarnya sehingga beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan musik itu adalah makkah. Di sini dikatakan adalah karena al Alquran menggunakan kata al, ya, seperti saya jelaskan tadi, ya, pakai al. Nah, dia tidak menggunakan kata man kafara atau man asrak atau alladina kafaru atau alladina asraku. Ya. Nah, kenapa orang-orang musyrik Mekah? Jelaskan di sini karena yang mereka lah yang menindas semua dan pengikutnya. Pada waktu itu mereka Rasulullah masih minoritas teruslah tidak langsung terusnya. Nah, disinilah kita ini ini ini ini cerita beliau ya. Nah, cerita beliau saya hanya untuk eh, sebagai penantar saja untuk memilihkan nah, tapi mungkin saya tidak akan jauh ke sana karena eh, banyak sekali politik yang kita mau bahas pak kita khusus ya. bahkan kita bisa menghadirkan kita pihak yang lain. coba kita lihat ini kan. nah ini. Nah, tentu pemahaman pemahaman yang Ya pemahaman tadi yang ada dalam kita kita tafsir ini itu tidak terlepas bahwa isi teks itu atau apakah Al-Quran ataupun hadis, dia ada yang namanya fati, ada yang namanya ini. Ya, teks-teks yang permanen tunggal atau tidak memiliki interpretasi. Nah, jadi kalau dia kata, ya, alfius salawatuz zakar secara garis besar ya tidak ada, tidak ada interpretasi apa ya, ayat-ayat Tauhid tidak ada interpretasi ya, tapi walaupun ayat Tauhid tapi ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah juga, karena faktor bahasa Pak disitulah perbedaan antara Mu'tazilah dengan Ahlus sunnah dan itu, dasar mereka itu ya sangat kuat sebagai contoh aja pak ya kalau Ahlu sunnah itu dia berangkat menetapkan sifat tuhan, itu, berangkat dari kekuasaan mutlak Tuhan. Jadi kekuasaan mutlak Tuhan tidak ada yang mustahil, kan? Apa saja jadi itu Ahlu sunnah Kalau mutazilah dia berangkat dari keadilan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menghalinii manusia, ya kan? Omar Abu Khabibullah, banyak billa disahkan, ya. Jadi dia lebih apa dulu? Lebih mengedepankan itu. Maka Tuhan tidak adil apabila Dia mengampuni orang yang berdosa, memasukkan neraka orang yang berbuat baik. Tuhan tidak adil menurut Muhtazila. Menurut alusulna kalau Tuhan punya mau, ya firman Yesaya, ayat Siapa tidak ada yang membatasi kemutlakan Tuhan? Itu, itu dari itu. Nah sekarang, mutazilah bagaimana dasarnya? Dasarnya punya persoalan mereka tidak di-faktor karena seorang az Syari pengarang kitab Al-Kashyaf, ya. ini ahli bahasa. Ya. Yang bukunya walaupun dikatakan oleh ulama-ulama yang ahlu sunnah, kita katakan ahlu sunnah, itu termasuk al-tafsir birra'jil yang tafsir yang tidak bagus katanya, tapi kenapa dia ini? Kan karena ada nih, bahasan yang sangat indah, yang sangat baik. Nah, di kita tidak memberikan contoh. Misalkan ya, eh, Allah, Yahdi, penerjemahan kita atau yang kita pahami selama ini sebagai orang susunan. Misalkan, Allah akan memberikan petunjuk siapa yang dia kehendaki maka kata yang dia kehendaki adalah eh apa dulu eh Allah ya nah, saya memberikan contoh Pak ya nah, coba-coba mudah-mudahan apa yang disini kan analisa bahasa Pak ya ini ini bahasa kata yang namanya teks itu kita harus pahami lewat bahasa juga Pak tidak bisa kita lepaskan ya. ini tulisan saya Pak tidak bagus Pak ya Allah yaji maya sha' kita memahami bahwa Allah akan memberikan petunjuk siapa yang dia hendaki. Ya kan? <tuh> di sini oke. <okay. tuh> Jadi, Allah akan memberikan petunjuk traksi, sudah nama Allah di sini. Ya kan? Jadi Allah di sini karena kata kerja itu pasti membutuhkan subjek dan objek. Harus ada subjeknya. Paling tidak harus ada subjeknya kalau kata kerja itu membutuhkan objek, maka harus dia ada objeknya atau di dalam istilah bahasa Arab, namanya maka puluh ini juga kata kerja apa? Ya? dalam kaidah bahasa Arab termasuk, kalau ini ya, dia adalah kata kerja maka fa'ilnya adalah, subjeknya adalah Allah sedangkan hiasa di sini pemahaman kita kembali kepada Allah Allah akan memberikan petunjuk siapa yang dia, dia yang di sini kembali kepada Allah. itu ya, pemahaman kita, Pak. Tapi kalau pemahaman yang mau tidak. Dia melihat kata Yashad di sini, kembalinya tidak ke sini, kembali kepada Man. Ya, Man. Maka artinya Allah akan memberikan petunjuk siapa yang menghendaki, bukan siapa yang dia hendaki, siapa yang menghendaki, menghendaki petunjuk itu maka mana yang menjadi subjek daripada kata yasya, nah, maka disinilah ya maka disinilah ya, ya apa dulu e, e, perbedaan ya masa Allah ya e, ada orang yang dipilih ada yang diberikan petunjuk, ada yang tidak diberikan petunjuk, nah, itu kan logika, apa itu logika Mu'tazilah. maka dia mengosongkan ayat begitu, begitulah di mutasilah saya lihat, tapi jadi kalau ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, maka mereka minta tapi kalau sesuai dengan pemahaman mereka, maka mereka memuatkan apa ya ini sama dengan dalam pendapatnya Imam Syafi'i juga misalnya ya. Imam Syafi'i itu kalau ada dua pemahaman ya seperti yang memetakan mulu Oh Komunisa, misalkan ya Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata lamasa itu adalah persungguhan kulit dengan kulit itu secara bahasa sedangkan imam-imam yang lain mengatakan tidak hubungan suami istri sehingga Imam Malik mengatakan tidak batal wudhu kan Imam Hanafi juga tidak mengatakan wudhu tapi Imam Syafi'i mengatakan wudhu Imam Hanafi dan Imam Malik ya kenapa mereka mengatakan wudhu? karena bahasa itu adalah bahasa kiasan karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat-sangat tidak apa itu sangat-sangat sopan yang tidak vulgar ya dia tidak vulgar maka hubungan suami istri itu dia tidak pernah mengatakan jima tidak ada baba shiruun nabil semua kan itu dia tidak menggunakan kata-kata yang yang sangat kotor maka itu ada kata bahasa bahasa kiasan kan huna libasun bawsumla kunwaan di bawsumla itu kan bahasa bahasa kiasan semua nah, kalau imam syafi'i melihat bahwa kata lama itu itu adalah Mas'ul eh, masuhul bashra bil bashra kulit dengan kulit ya maka di saat Imam Syafi'i ah ini nah ini kenapa Imam Syafi'i berpendapat demikian sebenarnya beliau tidak berpendapat demikian sebelumnya di Kulka dia tidak paham pun tetap apa tidak ada hukum tapi di saat beliau di Mesir nah ini maksud kembali ke Mesir lagi nah itu eh apa dulu banyak kalau akademi itu kalau waktu beliau di Batak itu dia rubah karena memang sudah budaya sudah berbeda antara musyri dengan babak itu sekali masalah-masalah budaya pak saya eh, memberikan contoh saja pak ya eh, budaya kita dengan budaya Mesir itu sangat berbeda dan budaya juga dengan daerah lain itu eh, sangat berbeda kalau orang musyri itu pak, kalau perempuan dengan laki-laki jalan pak itu mereka harus sana Berhimpin. jadi ada satu teman saya guru saya, juga dokter almarhum dan dia Hafiz, menurut Al-Qur'an terlalu ingat saya beberapa tahun lalu dan istrinya juga kadang-kadang kita tidak terdapat ujah ya, istrinya juga lagi, sakit juga, dia dosen kuih Makassar dan dia ya, sakit karena Covid kalau dia panas, suking panas gumbangnya tingin panas jadi ya, langsung diberi teman saya karena dia positif jadi seringnya pun teman saya sama-sama ke Teiroh suaminya itu Komotor saya, selama saya dikirimi dia ilmu saya. saya, dia juga yang memasak, memasakin kalau kita belajar dia yang masak, tapi dia ingat kita sukses, ada yang ini, gue ini pernah pacaran dengan orang Mesir, pernah pecahin dengan orang Mesir, biasanya gak mudah bayar, dengan orang Mesir. dia punya mobil waktu itu, ini ketomstani Arsyad, ini orang bangkit, di saat mereka pergi nonton di bioskop, ini acaranya ini langsung merangkut tangannya, itu main itu. Ya oh, tolak, ini tidak biasa kan? Kita mau apa-apa, belum adat pun apa. Apa jawabannya ini, pacarnya ini? Kalau kamu menghargai saya, menghormati saya sebagai wanita, wanita baik, maka izinkanlah saya untuk merangkul kamu. Karena rupanya di Musa itu terhadap laki-laki, jalan dengan perempuan yang tidak dibatang, berarti perempuan tidak baik, perempuan yang itu di jalan jadi ya, pada umumnya ketika laki, -laki menemukan pasti begini karena sudah pasti mohonnya pak nah itu nah itu yang dia inginkan, yang dia inginkan oh, karena kadang-kadang berumahnya sudah pasti minimal dia ya, tunangan pak, minimal saya dan kalau sana tunangan sudah kayak akad sudah kayak akad ya, saya terima tunangannya kalau misalnya ya, saya terima nikahnya kan saya terima tunangannya banyak fitbahnya kan sudah-sudah seperti akad ya, itu karena artinya informasi ini saya dapatkan ya di sini terus maaf ya, saya juga saya kata -kata, saya tidak terlalu banyak meladen ini ya itulah nonton bagaimana budaya musik tentang aturan aturan musik tentang artis di atas musik ya itu kan biasanya kan jombar kan di sini terus sehingga saya tanya orang musik pengen misalnya main buat musik apa itu artis itu apa itu, jadi alat itu ulashka atau alat aduan yang menguminkan peran-peran tidak dia bilang lalu masih buat munafik katanya akhir akhir itu adalah munafik ya. beda yang mereka pernah kembalikan juga mereka punya perangai di luar Mungkinlah itu ini eh, yang apa dulu eh, eh, teman tadi ini pak ya itulah yang saya lihat ah. imam syafi'i tentunya datang melihat kondisi kondisi seperti itu budaya seperti itu maka kita kenal ini kalau begini tidak mungkin tidak batal rudu ini dalam pendapatnya Imam dapat Imam Maliki Kalau kita bersentuhan laki-laki dengan perempuan Dan ada syahwat itu kan batal mudu Pak ya. Iya Karena memang ya Artinya mungkin sudah ada yang sudah banyak yang haji Pak Belum haji ya? Aja. Bu, bu. Ha? Bu, bu, iya Artinya bagi saya sih membayangkan Pak ya Kalau kita haji itu kan kita tahu itu kan tidak ada batasan belakangnya dengan perempuan saya terus tarang aja, Pak ya. Saya biasanya yang pernah ngantar orang tawaf, itu kalau oh, ibu-ibu, kan cewek-cewek, aduh, dia peikat ba dengan badan saya. Oh, ini kan kalau pakai masraf syafi'i, waduh. Sudah, sudah sudah tawaf saya, Pak. Ya. Dan ada, ada dua terjadi I. pada itu. bukan saya yang akan nanya, hanya cerita teman, Pak ya. Sementara dia tawaf, pas perempuan jatuh. Kenapa? Pas tersadar, sadar, ternyata arah yang susu-tusu dari belakangnya, Pak. Ini-ini, Allah wa kita teman, Allah wa ta'ala tahu Nah itu berarti ya, persentuhan itu bisa mengakibatkan ya ada syahwat kan Nah itulah sehingga ya, Imam Malik, Imam Malik kan di Madinah ya Sedangkan Imam Abu Hanifah ya di Baghdad, di Irak. itu kan Kalau kita bayangkan perempuan yang bagaimana, ya tidak mungkin akan terjadi persentuhan Laki-laki dengan, dengan perempuan, Ya tidak mungkin Dengan pakaian yang tertutup semua Ya, atau yang tertutup semua batas-batasnya tidak mungkinlah orang muslim saja, perempuan, tidak mungkinlah Nah, sehingga boleh mengatakan ya yang la itu ya lima ilmu lain oh dilihat ada musyir ah, ya, tidak, tidak mungkin tidak yang penting sudah, sudah batal hmm. nah, maka dia menggunakan kaedah ya taqdimul ma'nal 'ala ma'nal majazi mendahulukan mana yang hakiki daripada mana majazi karena hakikinya ini adalah kata la mastumunisa adalah masuk basara bin maka dia lebih menginginkan jadi itu hanya kemana masalah ini masalah teks yang bersifat ganti. Ya. Nah, coba kita lihat yang ini yang yang lain dan setelahnya ah di sini kita ah, di saat kita cara memahami ada dua ya, weh? ada orang yang memahami secara tekstual, ada yang memahami teks yang ganti tadi pak ya. Ada yang memahami secara konteks. Nah, secara tekstual itu ya apa adanya, Pak. Seperti yang saya jelaskan tadi sini, Pak ya. Apa adanya. Mereka tidak mau. Kalau memang Al Qur'an mengatakan begitu, ya sudah begitu. Terusah kita terusah pakai akal lagi sana. Nah, sedangkan orang-orang yang mau memahami secara konteks ini, ya berusaha kalau kita melihat yang sebelumnya bagaimana itu orang yang memahami secara tekstual, ya. Jadi menerapkan apa yang tertulis. Apa yang ada dalam aturan sudah itu sudah mengadakan kaidah-kaidah umum ajaran agama. Nah, di sini ada kaidah-kaidah umum yang dinyatakan harus begini, harus begini, harus begin. Bagi contoh, ya kaidah umum syariat itu lima salih ibadat, di fikir lima salih untuk menerangkan ataupun masalah-masalah hamba. Maka di saat masalah-masalahannya dia terbentur, maka di situ eh, apa dulu dia ini bahkan satu ulama yang sangat saya bisa katakan radikal cara memahaminya terhadap ayat yang radikal kersia, yaitu Atufi Atufi ini mengatakan apa ada bukunya itu Risalah Risalah Atufi ya. dia mengatakan ini yang dipakai, yang pernah dipakai oleh Pak Bundang ya Alasannya, alasan yang menurut saya, eh, saat dia mengkritik pembagian atau alasan dua banding satu. saya yang kita masih ingat ya, pemain sehari itu ya dua banding satu tidak kontekstual. Ya, padahal itu katanya ya, sehingga ulama-ulama berusaha untuk, sedangkan eh, kita, ulama-ulama kita itu ya mengimani bahwa dua banding satu itu sudah final. Ya, karena itu adalah ayat-ayat yang paling... Karena yang nama yang pasti itu adalah kalau dia sudah berhubung dengan masalah berbilang, maka dia tidak bisa lagi diinterpretasi yang satu-satu ya dua ya dua. Nah, Tapi ulama ulama yang ini yang konteks kontekstual memahami tidak. Itu itu tidak mutlak berarti dua banding satu. Substansinya adalah ayat itu adalah keadilan al-adal. Nah itu sudah berbeda kan? sudah berbeda. Jadi substansi daripada ayat warisan itu adalah keadilan. Karena dulu perempuan sama sekali tidak diberikan warisan, maka Al-Quran mengatur pembagian itu sesuai dengan tanggung jawab peran di masyarakat atau di keluarga itu. Maka adalah pembagian-pembagian warisan itu. Nah, sebetulnya itulah sehingga Pak Munadzai di saat eh, dia mengeluarkan pendapat kembali satu itu, ya waktu saya masih mahasiswa di Gayo, ya kita Pak mulai ada yang berulang tentang apa itu khati bagaimana ulama-ulama itu semua apa khati-khati apa di balik tasreeh itu ya apa di balik tuhan meng, meng, apa, mem, mem, memberikan apa itu syariat terhadap pembagian itu apa astrar ya asrar karena tidak semua uh, perlu tentu-tentu Tuhan itu karena kita tahu rahasianya ya pasti ada di balik itu nah, itulah yang dinikahnya nah, jadi uh, ulama yang tekstual ini, yang tekstual ini dia mengabaikan kaedah-kaedah yang seperti tadi ya? nah, yang kedua mengabaikan kaedah-kaedah penafsiran nah, kaedah-kaedah penafsiran itu terusaranya kaedah bahasa tadi pak kaedah asbab nuzul, kaedah munasabah nah, itu munasabah antara air dengan air itu harus betul-betul tuntas, bagaimana air diberikan, air diberikan apa turunnya di mana, kapan itu semua, nah itu karena kita tidak inginkan, nah juga kalau kita memahami acara secara, secara tekstual itu, Pak, tidak memahami saya sekarang dengan contoh begini sama mahasiswa saya. Apa kalian paham dengan kata la junah alaikum? Tidak berdosa bagi kalian. bilang nah, ya Kalau bisa dia orang bilang, "Ya berarti itu berubah." Boleh dikatakan boleh tidak, ya? La alaikum. Oke. Kalau kita melihat Inna sawwah wal marwata min shaa Allah dengan hajar baytawi tamarafalah junah alaihi an-nabawah baihima ummatat nabawah kairan ba inna Allahu shaqulinalim junah alaihi an-nabawah tidak berdosa baginya berarti sawwah dan marwah kita sa'i adalah tidak berdosa berarti mau bagaimana boleh kita senangkan boleh tidak sedangkan yang kita tahu sa'i itu adalah wajib dan kita kalau kita hanya mem memahami teks. Ainah matualu fathama wajoolah di mana kemana sana ada Allah? Ya tidak, kita ya kan? Nah, tapi kalau kita tahu asbabun nuzulnya, oh ini maksudnya ini karena ini kronologis ayat ini turun begini, begini, begini. Nah, karena kita tidak memahaminya. Bagi apa dulu? Bagi tekstualis ini saat ada ayat yang dia dipertentangan, maka dia menggunakan kaidah nasimansoh, ya kan? Nah, coba kita eh, bapak mungkin lebih mendalami, pak ya mohon maaf sekali ayat-ayat eh, al alkitab yang ada di surah al-baqarah dengan ayat-ayat yang di surah taubah ya nah, coba itu ya di sini ada banyak yang saya sudah print out yang saya ini bagaimana memahami ayat-ayat yang apa dulu yang di surah taubah dan di surah al-baqarah itu bagaimana dikompromikan ya. karena menurut pendapatnya Syekh al-Ghazali kalau memang ada nasib ya dia William mengatakan tidak ada nasir masuk dalam operasi. Tidak ada. Kapan dia beliau mengatakan kan ini kan ada e, terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengakui nasir masuk, ada yang tidak mengakui kan. Sebagai contoh ya, masalah kamar kan. Ya salamutul khamri walmasukul fi ma ismukabi ruma nafiulinas bahwa setelah itu lataqarussalat atau antun sukara baru setelah itu dikatakan baru inang alhamdul wal nasih walang sholatul um, rizmin amnishyotan fajetan ibu nah ini katanya bilang ayat yang pertama yang kedua itu ya dianggap sudah mensub dengan fajetan tanibu. nah itu padahal ya kalau kita ngulang ya tidak begitu yang pertama itu berhubungan dengan pertanyaan orang bagaimana sebenarnya itu haram ujungnya pertanyaan jawaban Al-Quran hajif pun ya kan dosa yang besar dosa yang besar berarti haram kan ya baru adalah terbaru salah satu antun sukara nah di sini lagi ada teori asbabun nuzul al-ibrahim umumin laftilah di khususi sabab jadi kaidah kaidah yang menjadi dipertukarkan itu adalah umumilah bukan bukan khususi sabab nah, ini semua yang dipotong pangkang pusing akhirnya disitulah terjadi perbedaan-perbedaan yang akhirnya timbul dialektik ya kontraversi atau apa ya saya cari pendapatnya cari mendukung yang yang mendukung ini <tuh>. itulah Barangkali Al-Qur'an mungkin keinginan untuk membuka juga wawasan kita kan apa ini sehingga Al-Qur'an tidak akan berakhir pada satu titik penafsiran. Karena ada dosen saya di Makassar, almarhum sudah meninggal, dia Pak Mustafa Nurri di saat beliau ditanya, "Dengan janganlah Anda memasangkan untuk memahami Al-Qur'an. saat Anda tidak bisa paham, maka boleh mungkin pada satu waktu masanya Anda memahaminya, tapi insya masa-masa masanya adalah baru akan dia bisa paham?" Itu itu pendapatnya Pak Mustafa Nurri, dia seorang sufi, Pak. Tuhan beliau itu, kalau saya ini, tampak kan, disebut saja nama Allah, dia Rasul Pemukar. Maka, eh, dia jangan sama sekali jadi imam atau khatib. Pasti, Pasti menang, saya tidak akan selesai, orang punya salah. Itu, itu Pak Mustafa Mubi itu, saya, guru saya, saya dia pernah aja sama saya. Bahkan, lewat ya, dia, sila saya pun bisa ke Timur Tengah, karena dia yang menunggu saya. Itu tadi, Pak, ya? Nah, nah cari. Nah, sekarang. Nah, orang yang kontekstual dia tidak mendialogkan antara teks dan fakta, realitas. Nah, ini kadang yang, yang berat. Apakah nah, apakah teks harus tunduk kepada fakta, ya? Atau fakta yang mengikuti teks? Ini ini yang sangat diinginkan. Sedangkan, di satu sisi realitas sosial ini tidak pernah akan berhenti pada satu titik, Pak akan terjadi perubahan-perubahan terus. Saya memberikan contoh, Pak ya. Di saat ada kritik terhadap penafsiran penerjemahan ayat. Gumina ayati an khalaqala lakum min anfusikum azwaaja litaskunu ilaiha. penerjemahan terjemahan yang lalu sebut tahun 2000-an, tepatnya tahun 2002, dari sebelum terjemahan yang sebelum tahun 2002 itu dia terjemah yang ada itu min aum fusiqum azuwadah itu azuwadah itu berarti istri-istri serangkan yang terjemahan sekarang bukan istri pak pasangan nah, itu pasangan jadi kalau kita mengatakan eh, konteks ayat wa min aum fusiqum berarti ya perempuan itu di digital ya untuk kita ya kan Berarti laki-laki juga untuk perempuan, kalau kan begitu, Pak ya. Nah itu yang saya paham, juga secara sekilas ya. Tapi terjemah yang sekarang tidak, azwajanya itu kan berpasang-pasangan. Berarti tidak ya, laki lakinya pasangan perempuan, perempuan punya perempuan pasangan laki-laki. Ah, itu perubahan penerjemahan itu tidak terlepas dari realitas sosial, perubahan sosial yang sangat menentukan. Di mana perempuan sudah diberikan hak-hak untuk membuat cerai suaminya? Iya kan? Alamnya hak-hak ya? <laughs> <laughs> <laughs> Betul ya, <laughs> kan? kan? Betul kan? Betul Betul kan? Betul kan? Betul kan? Betul Sudah sufi. <laughs> nah, itu kan? Betul hak -hak itu, Yang mana terus lagi laki itu ya kan? Betul kan? Betul kan? Betul kan? Betul kan? Betul kan? Betul kan? Betul kan? Suami tinggal 5-4 bulan, sampai keluar tahun-tahun, tetap dia setia untuk di rumah, No, problem tidak ada. Di daerah saya, apa, di Katari itu, itu ada tante saya di sana, itu. dia itu pernah kawin setelah itu ditinggalkan oleh suaminya, karena suami sampai sekarang tidak datang datang, dan dia masih menganggap dia adalah istri dari suaminya yang pergi. Sampai begitu, kesetiaan, Pak. Perbiasa. Ya, Jadi, butuh-butuh. Tapi sekarang tidak maka di situ apa semenyapa sehingga orang kemarin. apa sih arti kata azwaj itu apakah kita pada terjemahan yang berarti istri atau pasangan yang kembali kepada bahasa karena kata azwaj dalam Al-Qur'an itu kadang diartikan istri kadang diartikan pasangan tapi yang arti yang umum adalah pasangan ya, pasangan arti yang umum kalau di di ini kan ya juga karena apa Alquran menggunakan kata zakarun di zakarun itu bukan menggunakan kata rajul nah itu juga semua kan ada, ada ini jadi memang penafsiran-penafsiran yang kontemporer itu kan bagaimana berusaha untuk eh, apa dulu merespon pemaknaan ayat ya sehingga eh, kita yang bahasa kita kan tidak bisa mewakili sehingga ada yang mengharamkan menerjemahkan Al-Quran sehingga Pak Kuraisi itu tidak mau menggunakan cara terjemah maka hukumnya dia bukan terjemah-hukumnya makna makna quran, makna -Quran. Kita terjemah makna Al quran jadi maknanya saja nah sehingga juga eh, apa dulu, ya jadi kita memang eh, sulit namanya, ya eh apa dulu mau menerjemahkan persis ya, saya kadang memberikan contoh saja biasanya sama yang sederhana aja lah saya katakan coba kamu terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim oh sudah bervariasi ya, pak ada benar -benar dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi, maha penyayang ya, coba aja terus bismillahirrahmanirrahim yang biasa itu kita akan melihat mulai kita potong-potong ya. nah, ini ini persoalan terjemah pak, ini hanya masalah sepele Bisa kita memahami aturan karena di sini nanti ya, akan mungkin timbulnya banyak perbedaan pendapat itu pak dalam menafsirkan ayat, sehingga yang sangat dominan itu siapa yang menerjemahkan siapa yang mengepertasikan ayat maka seorang Ibnu Kathir disana menerjemahkan disana meneng menengahkan ayat Bismillahirrahmanirrahim dia pasti akan mengatakan bahwa Bismillah bagian dari Rasul Al-Fatihah kalau Imam-Imam Al-Qurphubi misalkan atau Attawani mengatakan dia bukan ayat dari Bismillahirrahmanirrahim ada semua mereka punya dalil nah sekarang cuma hanya terusai itu kira, -kira dia Bismillahirrahmanirrahim kalau kita mulai terlepa, ya, maka yang pertama dari segi penulisan ya. kenapa beda? Penulisan Bismillahirrahmanirrahim, ikra' bismi rabbik, ya kan? Bismi tidak ada alifnya, sedangkan ikra' bismi rabbik ada alifnya, itu sudah mulai lain. Satu. Yang kedua, disa, kita mau makan, kita akan mengatakan, ada yang mengatakan eh, apa dulu? Eh, dengan menyebut nama Allah sudah. Kalau begitu dengan, sudah. Kamu sekarang apa artinya bi oh, dengan ismun nama Allah al-Rahman rahim Sekarang dimana kata menyebut? sehingga kamu sebutkan di terjemahannya dengan menyebut nama Allah. Nah, itu kan sudah sudah mulai. Baru ini persoalan sedikit saja. Oke, okay, setelah itu berpindah ke pada satu. Apa yang kau pahami dari kata dengan? Oh, bersama Pak. Coba kamu apakah sama? namanya saya pergi bersama anak saya? Saya pergi dengan anak saya. Bahasa Indonesia apa ya? Nah itu kan ya, kalau kita melihat dalam al quran oh beneran dalam, dalam bahasa kita itu, ya yang saya pahami, ya saya terus terang ajak apa yang saya memahaminya karena bisa eh, kita mengenal huruf Ba, Ba itu di mana Al-Irsa, antara lain makannya ilsa sa yakni menempel, maka disaat saya mengatakan, saya menulis dengan pulpen maka artinya, saya ingin saya katakan saya menulis bersama pulpen ya kan? Dengan demikian pekerjaan menulis tidak mungkin akan tercipta, akan tercapai tanpa saya dan tanpa alat Maka alat dan saya tidak bisa berpisah. Maka itulah namanya bismillah. Apapun yang kita lakukan tanpa izin Allah tidak mungkin akan tercapai, Pak. Maka disitulah rahasia Di disitu. Salah satunya, Pak. Nah, Di sini kita bisa melihat bagaimana, eh, aku dulu sudah mulai terjadi. Perbedaan-perbedaan pendapat sehingga saya lebih cenderung untuk tidak mengatakan dengan menyebut nama Allah ya, dengan nama Allah saja. Ya, kita sudah berangkat Bismillah. Ya, Insya Allah sudah Tuhan bersama kita. Apapun yang terjadi nanti perjalanan itu adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disitulah perangkat keimanan kita sehingga al-Adlusi itu menggunakan pendekatan Sufi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Coba ya, kita lihat lagi slide yang berikutnya. Ya, Ya. ya, ini yang, yang kontekstual tadi yang, yang, yang semuanya Mengadap mengedepankan kaidah umum ajaran Islam. Nah, ada disitu itu, pak ya dilihat. Jadi apa yang apa sebenarnya misi Islam itu apa? Nah saat ada misi Islam yang secara umum maka ayat-ayat yang lain yang kadang bertentangan dengan kaidah umum tadi maka. Ayat-ayat tadi -ayat -ayat diusahakan dicari, kenapa ini ayat ini untuk mengatakan begini, sedangkan misi Islam secara bunuhnya. Yang pertama, rahmatan lil alamin, al-masyak, apa dulu, eh, at-taisir, ya kan, eh, yuridullahu dikumul yusra, wala yuridullu dikumul usur, itu kan banyak-banyak semua ya, eh, rahmatan, ada, ada banyak macam lah ya, jadi itu yang kan semua. Nah, maka di saat ada ayat-ayat yang kelihatan yang bertentangan, Nah, maka berusaha ini bagaimana ayat ini? Kalau ayat kita tafsirkan secara teks saja begini, harus ber berlawanan dengan uh, perlu dengan eh, kaidah-kaidah yang dasar yang sudah disepakati, yang misi ajaran Islam untuk itu. Nah, menggunakan kaidah-kaidah dalam penafsiran. Nah, ini yang banyak ya, yang banyak sekali ya dengan kaidah-kaidah kebahasaan itu banyak sekali pak ya. ya termasuk tadi masalah kata al tadi itu. Bayangkan, bayangkan aja Pak, kalau kita menggunakan eh, Inna ma'ala usri usran, inna ma'ala usri usran Kenapa dia harus dua kali? Ya, berulang Ba'bi a'i ala'i rohbi'um wa tukul sama 37 kali, diulang Nah itu kalau kita menggunakan teori satu ka'idah saja Masalah, masalah ka'idah ma'rifah saja Pak, yang ada ulang Bahwa, kalau dalam ka'idah bahasa dikatakan Ya ada tuh ma'rifah, ma ma'rifah dan ayin ulang Itu dalam ka'idah bahasa Pak ya Memulangi kata ma'rifah dengan kata ma'rifah yang berikutnya lagi, itu berarti pengertiannya sama. Tapi yang iadat nakira-nakir, memulangi yang kata nakira, benar mudah Pak, bisa dipahali, Pak, ya. Apa itu ma'rifah dan nakira, Pak, ya. Mudah-mudahan, ya, karena ya, mungkin karena, walaupun saya bukan dari bahasa Arab, ya Alhamdulillah, ada sedikit, Pak, pengetahuan bahasa Arab saya, Pak, ya. Sedikit saja, Pak, ya, tidak banyak. Ya itu nakira itu yang kata kalau yang pada Umum. umumnya yang tidak beraklif lang, ya, ya. Nah, itu. nah itu dikatakan kalau yusran itu ya berarti kesulitan yang satu akan banyak solusi yang akan nah, jalan, keluar. jalan keluar yang banyak, Jadi, jalan jangan terlalu kita terlalu itu dengan problema yang ada insya Allah. ya bahkan ya kalau kita eh, memaknai sesuatu bisa ada usaha kita yang sangat yang usaha, ya. yang kita usahakan dan usaha kita maksimal dan tidak ada solusi maka jangan kita bosan, jangan kita putusasa ya. maka di saat usaha kita itu maka di situ ada tangan Allah Subhanahu Wa Taala, ada tangan Tuhan, yang akan matanya. Ayo, coba kita akan melihat apa, terus eh, terhit, nah, yang tadi secara umum tadi pak ya, nah ya. sekarang, kenapa banyak dari yang ada kita melihat pertentangan-pertentangan yang ada. Maka ulama-ulama pada umumnya ini ada tiga sebenarnya apa ya? Nah, saya tidak menggunakan yang yang ewe, yang yang ketiga. sebenarnya yang pertama itu al-jamu, maknanya mengumpulkan antara teks-teks yang bertentangan. Yang kedua adalah targeh, ya mencari dalil yang paling kuat. Nah, yang ketiga sebenarnya atau wakuf. Tapi saya tidak ini kalau saya tulis atau wakuf ya berarti ada teks yang tidak kita amalkan. Ini al-jamu, ya, jadi, e, betul al-jamu yang banyak, yang biasa, yang digunakan oleh kalau di dalam organisasi di Indonesia itu digunakan oleh NU. Ya. Kalau tangki itu adalah muhammadiyah, sehingga muhammadiyah itu hadisnya kan hadis Saya memberikan contoh saja kata al-jamu, ya. kompromi dengan e, tangki. Ya. Kalau al-jamu, saya memberikan contoh Pak ya, hadis tentang menggerakkan tangan saat tahiyat. Ya. dua ayat tahiyat. Tembak. Dua dua ada dalilnya, ya. Ada yang satu yusyiru yadahu, ada kata yuharru yadahu. Nah, Tapi saya bukan nah, hanya kebetulan ya, Pak, yang yang saya baca Pak ya, mungkin ada yang lain. Nah. Kenapa eh misalnya konformisme begini, Pak? Kata yusir itu mengisyaratkan begini saja. Kalau yuharru itu menggerakkan. Nah, di Al-Jambur tapi disaat ini, tangan ini diam, dan orang melihatnya langsung begini, kita akan mengatakan ke digerakkan di gerak Yuhari juga namanya tapi kalau kita langsung mengatakan Yusir, langsung begini, maka dia tidak akan melihat kapan digerak-gerakkan nah, maka dia lebih cenderung mengatakan bahwa adalah kata Yusir karena kata Yusir mencakup Yuhari, tidak mencakup Yusir nah, itu itu metode promi yang digunakan kalau metode tahap tarjih ya seperti dalil kunut pak imam asyukki yang saya pernah baca pak imam asyukki itu adalah imam itu salah satu ulama dari masab syafir ya. imam asuki termasuk mengatakan dalil kunut itu subuh itu tidak kuat walaupun dia sendiri orang yang kunut ya kan nah, dalil kunutnya tidak kuat nah maka demikian maka di Muhammadiyah tidak punutkan karena memang dalilnya itu tidak kuat nah tapi kalau di ulama di apa dulu di kelompok tadi dia dia bagaimana ini kan nah karena dalam kaidah eh, Imam Syafi'i mengatakan eh, al isbat kepada al nafi jadi menetapkan suatu dalil didahulukan daripada tidak menetapkan nah itu aninya ya eh kaidah-kaidah yang digunakan oleh eh, ulama-ulama mazhab kita ya. Bahkan setelahnya itu. Nah, dalam macam teks yang dapat eh di opsi ulama itu lah Karena demikian ya. Nah, sehingga kenapa banyaknya persoalan-persoalannya ada kasus-kasus yang ada di masyarakat dengan yang ada yang dalilnya atau ada yang tidak ada dalilnya disinilah para ulama mulai menimbulkan kaidah-kaidah dasar ini semua itu lara dan kewajibiannya kewajibusudah itu kaedah-kaedah umumnya Nah, dan cara mereka juga ini karena sudah berbeda-beda ya sudah sudah berbeda-beda seperti ya kalau dalam hati ya disebut tahrir itu termasuk eh, dia mengatakan begini pak ya yang saya tahu ya kalau Eh, al kalau kita mengatakan al-aslu fil ibadah yang umum al-aslu fil asya al-ibaha yang dirintik lagi al-aslu fil mu'amala al ibadah al-aslu fil, -e fil ibadah al tahrim tahrim ya, haram, artinya tidak ada jali yang membolehkan nah, kalau, itu, itu, itu menjadi kontroversi lagi nanti ya sehingga kita akan ini ibadah itu bukan oh, ibadah, tidak dasarnya so, sudah haram Ya, tapi yang kalau mengatakan al-ashlu fil asya' al-ibaha, maka ya kalau dia dalilnya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama ya boleh. Ada nah, dipakai. Tapi ulama tarek lain dia membedakan al asya dengan al-af'al. Al. Jadi al-ashlu fil asya' al-ibaha, al-ashlu fil af'al al-tahrim. Itu ya yang saya dapat di buku Asy-Sya'i al-Dunia jadi memang Pak, bisa kita banyak membaca kita banyak membaca referensi yang orang maka Insya Allah bahwa saat itu juga akan luas maka bisa kita melihat orang yang berbeda dengan kita, maka langsung kita pahami orang ini mengikuti cara ini cara ini cara ini sehingga pemikiran kita juga ya tidak tertutup terbuka menerima pemahaman karena teks-teks itu ya memudah peluang untuk kita itu seandainya teks itu telah termasuk fardh faudah. Ya itu pemikir Mesir yang sekuler. Ya. Dia termasuk saya ingat sekali wawancaranya di saat dia menkritik jamaah islamnya, dia mengatakan yang saya ingat bilang, tidak ada yang berhak menggunakan taskan dirinya sebagai jamaah islamnya. Dan saya ini sebagai seorang muslim saya juga jamaah islamnya. Itu itu pendapatnya Faraj Saya ingat wawancaranya beliau. Terakhir Pak Ram setelah itu yang bapak. Ya keunturan di tempat di depan sekretariatnya keluarga Sulawesi Pak di syarik Teheran saya masih di Teheran saya masih di Cairo. itu karena, nah itulah ya jadi, eh, karena pemahaman-pemahaman yang ini ya itulah kita ini kan. ya, memang terus saya di Mesir mungkin cara berpikir saya itu berbeda Pak kalau teman-teman yang dari Saudi teman-teman yang dari Pakistan Pak itulah saya saya ketarikan, saya perlu memperkenalkan diri kan karena memang ya, cara berpikir saya itu begitu Pak karena di Mesir itu banyak mazhab Mesir itu cara beribadahnya banyak-banyak ke syafi'i. Masalah mu'amalah banyak-banyak ke Hanafi. Sehingga nikah, itu pakai Hanafi. Tidak perlu wali, Pak. Ya. Sehingga para selebriti di sana, walaupun mereka itu, orang bilang, saya tidak kumpul pokok, saya nikah. nikah. Tidak perlu wali, itu ada saksi. Ya. Bahkan orang-orang yang becara, orang yang becara di Indonesia, maka saya pernah bergiat, Pak. Eh, saya akan sama-sama dari musyip, Pak pernah ya. berniat ini, pak. pernah berniat, karena waktu itu belum pulang jadi bagaimana, kita nikah saja ke luar iya yang penting, ada saksi depan penghulu sama pokoknya oh, ini, dalam akadnya lagi, Pak, saya katakan akad ini, Bisa. kita ini? jika akad ini, Bisa. saya nonton di sinetron, Bisa. Pak karena itu pernah di sinetron juga di iya eh, itu ada, Pak saya nikahkan. Kamu ala sunnatillah, wa ala tarikati al-mazhar al-hanafi. Dia sebutkan pak dengan cara. Jadi ini mungkin kan ada yang bertanggung jawab tentang ininya. Ini disebutkan alwalat tarikat al mazhar al-hanafi. Nah itu, itu yang ini ya. pak, Jadi kasus-kasus ini. Baiklah pak, eh, sudah, tidak terlalu, ini, sudah tidak terlalu mungkin selanjutnya tidak terlalu mungkin sampai kita yang ini baru sudah waktu sudah sudah terasa pan, sudah hampir seingat anak. Ini ya, kalau kita mau bicara banyak aduh luar biasa di tempat lagi dengan bapak-bapak yang juga pun mau menabung banyak, insya Allah saya tidak ada duluan lagi pak. Terakhir kali nikah pun keluarga ini pun masih membuka dialog, insya Allah masih bisa dipunisikan. Sekian, ya. terbilang kurang yang mau makan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kita punya waktu lima belas menit untuk berdiskusi. Silakan kalau ada yang mau mendebat atau apa di sini. Terus. Tadi faktor yang kaitannya dengan kalimah surah tadi Iya Ya. Faktul kalimah surah suratul tadi gimana kesimpulan dari pengkor al zamunya? Iya Jadi kan teman-teman kan di sini sebenarnya ya. ayat yang sering dipakai kan itu faktulum kalimah surah suratul humadi. Ya, <tuh> eh. <tuh> ya di sini Pak ada ada saya, inginkan, Pak, eh, saya ini kan Pak, saya dulu. saya sudah ini kan. Yeah. Yeah. ayat semua pak yang, yang dia yeah. Kalau diamalkan apa adanya kan orang lewat di depan itu kan kita butuh, Pak. Yeah. Kalau itu hanya tekstual saja, tekstual ya. Yeah. Ah. Ini. Nah, ini kan kalau dia mengatakan di sini ya, dia dia melihatlah bahwa ayat itu dalam konotasi dalam apa? Ya, yang hmm. pertama dikatakan bahwa eh, ayat itu karena berhubungan dengan akan masuk kota Mekah itu belum waktu itu kan nah, hmm. akan masuk kota Mekah dan itu disaat itu itu kan orang-orang apa dulu eh, antara orang-orang kufar -orang, eh, Quraisy itu kan sudah ada perusuhan nah, apalagi kalau kita mau melihat ayat ya, ayatnya itu dari mana, tapi ini kan fakulu, ya? ya. Nah, ini kan, Jadi yang dengan Jadi ayat munasabah ini ini saya dulu ayat belum yang lainnya. Jadi layu nah, Kita melihat kata fa Coba tante. Pak, Kita melihat apa kata itu Ini baru pemahaman bahasa Pak. Belum bahasa yang lain. Pak itu adalah ilmu syarat ke finalistain. Bisnisnya tidak mungkin ada teleperang atau tidak ada ini. Berarti Pak itu berarti disuruh perang hilang itu tidak memakan balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Iya. Jadi bukan oh. langsung faktu, Pak dulu. Oh. Jadi ayatnya yang pertama kalau <tihullahi> tidak bilang walajumma walayu harlimunah makaron seterusnya, Betul. baru setelah itu ayat yang berikutnya faidan <tih> <tih> <tih> nah, Jadi di saat ini, ayat ini ya pertama belum, belum diizinkan, <tih> tapi nanti setelah selesai, <tih> itu eh, masa itu ya, Mas haji itu itu yang ini ini yang cemol dari kata pokoknya di sini banyak pak dijelaskan pak dijelaskan, pak. dijelaskan pak. masalah ayat-ayat itu ini ini ini kumpulan ayat ini pak ya ini ayat eh, termasuk ini pak judulnya bahwa ada sekitar 300 orang Prancis yang merekomendasikan supaya ayat-ayat ini harus dihapus dari Al-Qur'an ya kan ini ya dia bitad media memukulkan ya bitad media Al-Qur'an karena ini katanya apa dulu ya ya mereka melihat bahwa inilah yang menyedangkan ini semua kan maka harus nah tadinya, tidak ulang-ulang kita tidak bukan begitu katanya kan ini mana ayat yang, yang dimaksudkan ini ini ya. ayat surat Tawbah eh, Qawiyansalah syuruhurum du innakatu aimanu bimbaja'ani wa ini. jadi kita melihat ayat tidak boleh kita harus melihat bagaimana ayat yang pertama surat Tawbah secara keseluruhan apa tujuan misalnya adalah surat Tawbah karena surat Tawbah itu surat yang, yang masalah pernah jual di surat Al-Baqarah itu adalah surat eh, di awal-awal Rasulullah awal ayat-ayat yang pertama yang itu di Madinah ya. sedangnya surat Tawbah itu setahun tahun ke-9 Hijrah berarti satu tahun lagi sudah satu makan, nah, itu yang anunya. Artinya kalau kita mau lihat perundur produksinya. Ya. Ya. Di sini katanya hasil ayat lumayan sulit muslimin bayna tuwajjuhatin talak. Jadi katanya muslim itu ada tiga katanya. Yang pertama muslimun wa hadunil muslimin orang yang berbuat perjanjian, ya kan? yang berbuat perjanjian itu maka dikatakan dalam ayat yang lain surat Al-Tawbah juga illallar in a'ahat minal musyriqin atum malamka yang busuk usia walamutu'ayu'alaikum dan kuatimu ilai mahadur illa mudad ina wa'idhi pun taqe'i disuruh kita ini musyrikun mu'ahadur bil muslimin yang ketiga, yang kedua musyriqun mu'ahidu lamin padat ini ada orang yang musyriqin yang tidak punya sikap ya dia tidak boleh bersikap yang tadi kan yang ada sikap yang mau bekerjasama bagi yang tidak sikap maka di sini dikatakan ayatnya wa in ahadu minal musyrikinah sajaraka faajirhu hatta yasmakala maulatumma ablighu ini ayatnya juga di surat Tawbah itu pak hmm. yang ketiga faarikum minal musyrikin yukatiluhna muslimin ya wal latin ihtarahu naqsa al-gurma yang apa dulu yang yang mengatakan perjanjian dari kudai ya la ya kubunna jidillah wazim wa ulaikahumun wa ulaikahumun wa ulaikahumun nah, <coughs> nah yang diinikan ya jadi Uh, di sini juga ini pak eh, kalau kita lagi mengini banyak lagi perbedaan perbedaan pak ya jadi jadi sisa kita pak ideologis kita ini apa ya kalau kita mau memahami betul-betul secara ada yang memahami begitu ya kita akan itu sudah saya katakan ya ternyata lingkungan kita sangat menentukan cara kita berpikir pak ya seperti saya katakan tadi saya katakan ya saya berpikir sendiri karena saya dari Mesir ya kan mungkin kalau saya mungkin ya seperti teman saya yang dari Pakistan yang itu berbeda juga tema saya dari Eropa lebih lebih lagi ya lebih lebih lagi lebih radikal lebih apa dulu Saya enggak tahu ya yang orang yang liberal itu ya lebih ini pak jadi sini ada semua ayat-ayatnya pak ya setelah ayatnya faidang salah suruh hormong jadi ujung kita itu far itu wajah wajah do faidulul faidulul kami Innoi bukanlah ini ini kan di sini perlu ayat ini dibantah lagi dengan ayat yang lain. Wa aufu bi adzilaila ala muallakan kusulaimanat pada tauhid ini itu sudah perjanjian yang kamu jangan. Nah ini kan persoalannya kan mereka sudah membatalkan perjanjian. Nurgeloi ini tidak bisa dijaga. Nah situ. Nah itu barang kali pak ya. Artinya begini pak ya. Apa yang bakal kami tulaskan? Ada dasar. Ada pendapat ulama yang begitu pak. Iya. Ada, tapi nya ada juga yang, yang berlawanan. Nah, sekarang kita mau menempatkan posisi kita di mana? Tapi nah, itu saya katakan tadi, di saat kita menetapkan posisi Islam yang kaidah umum yang lebih berrahmatan di alam ini, itu yang lain tidak ada. Yang memecahkan eh, posisi ya syiru walatun asyiru, ya kan? Inallah yuridu bikmuli soalah yuridu bikmuli osro. Itu ayat-ayat yang berita di sana bu, lakukan ini kemudian rafid itu kan taruh banyak pak. Nah ini yang disitulah ada metode-metode kompromi, metode-metode ini, ya, sehingga ya, bisa kita nikah. Nah. sehingga kita bisa ini kan, Pak ya, kita hanya berikan informasi saja. Di saat saya ikut menulis tafsirnya itu, beliau dalam posisi terjepit, beliau boleh sejusi tertekan, di dipenjara. Maka kondisinya itu tidak mempengaruhi dia untuk menafsirkan Al-Quran. Iya, al Fidilal Al-Quran. Nah begitu ayo menontonnya, begitu aman bin aman, Pak. Itu semua, oh itu ada, ada proses. Dari mereka itu sehingga mereka bersatu pulang nah, Itu lagi yang katakan, nah, itu sudah ada unsur unsur subjektivitas di situ Apakah Alquran dibiarkan untuk orang maunya dia? Maka di sinilah ada perlu dialog antara satu demi yang lain. Itu semua yang mau Pak. Saya hari ini harus keluar minimal lima orang saya harus bunuh, Pak. Kalau itu kita pakai, ya, Pak ya, maka kalau begitu semua. Kacau, kacau, nah, apa yang terjadi? bagi itu bisa bayangkan saja itu? Ya, orang kali bayangkan saya, mungkin di bidang kurangnya ya. Nah, itu kita juga pemahaman saya, Pak ya. Ya mungkin ada pemahaman yang lain, ya mungkin <tuh> juga ada ulama yang lain, juga mungkin yang berbeda apa. Ya, yang saya pahami dari yang minimal yang ada di depan saya. Ada bacanya lagi, Pak? Halo. Ya, sekarang. Coba kita tinggal di rumahnya. Saya mau nanya, Pak. Ya. Ayat, alif qautu ulasi nullah kunun rad billah moga tur faktorat itu itu yang diperangi orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah atau atau memang kok orang kafir itu sedangkan yang diperangi saya itu orang-orang yang beriman kepada Allah ya, ayat yang mana itu Pak ada al dan ada di arfa alaqad dan al-anfal itu ya qul binun nar binun bi man waqtu faktorat itu Orang-orang kafir dan ya. Saya saya kalau saya mau langsung begini, saya takut lagi, Pak. Karena <laughs> Al-Qur'an yang soalnya itu, Pak. Jadi, manfasar Al-Qur'an diraih yeah. itu lihat bahwa makarun dan nar juga, Pak. Itu yang berikutnya di situ, Pak, ya. Jadi, saya terus terang belum mm. saya belum menjelaskan saya baca itu, Pak ya itu memang berhubungan dengan masalah fitnah ini mau harus diputus ini pak ya? ya karena perlu jadi ini, ini jadi wartawan pak ya. fitnah itu makna fitnah pak karena biasanya diartikan fitnah ini kesilikan selama ada kesilikan itulah makanya fitnah itu banyak sekali mana? nah itulah makanya itu Allah. namanya dalam bahasa kita mana mustahar? Allah tuh musyarak hmm. ya. Ya. Ya. Ya. ya Allah kan musyarak itu ya, pemanannya itu banyak nah, sehingga ya Eh, kita kontekskan maknanya itu apa kita? Kira. Nah sehingga di saat siapa yang mau menentukan maknanya itu, ah itu yang kita kira. Dan yang kita mengatakan fitnah itu adalah eh, suatu maknanya muslikan atau satu kedaliman atau apa? Ya itu kan eh, kita sudah mengambil oh, otoritas Tuhan sebenarnya kan? Nah, misalnya kita mengklaim bahwa itulah maknanya itu, kan? nah di sini kan kenapa langsung dikatakan fitnah ya berarti banyak sekali mana-mana yang ada di situ. Fitnah juga yang berarti ya ya kan fitnah juga berarti ya fitnah yang yang kita ini kan sesuatu yang tidak benar yang menjadi bisa susahnya itu tidak memfitnah lagi ya, ini ini kan Aduh, ah. jadi kata-kata ah, yang mustarak begini ini yang kita harus hati-hati pak ya, dalam memenai gitu. dan ya setiap umum fasit pasti akan berbeda pak nah, dia akan memahami sama dengan saya itu terbiasa mengulai kau meminunahkan di sini kalau kita membaca tafsir mengulai kau meminunahkan di dalam tafsir nasul bahwa itu keras kami pak ustan apa? saya pernah baca, pasti ada dua buku yang saya miliki juga yang mengkanker, -meng mungkin memiliki contoh. Jadi kalau kita mau bertobat di sibuk pak, yang jelas kalau soal penyandar begini pak, tulis saya begini, saya punya hmm. saja pak ya. Hmm. Di saat ayat itu sudah berbagai multi penafsiran, maka dia danil dalah. Hmm. Maka di saat dia danil dia sudah mengundang banyak interpretasi, maka dia di saat danil dalah tidak mutlak itu yang maksudnya itu lain yang katai udah lala. Ya, ya. Kata lukas itu tidak perlu wahwah ahad itu sehingga itu banyak yang menangani pembunuhan masalah masa masalah pembagian warisan karena ada yang menganggap bahwa eh, ayat warisan itu adalah katai udah karena berhubungan dengan bilangan tidak ada interpretasi bukan berarti di situ bermana bahwa substansinya adalah keadilan. Di situ serangan pak Munawir melihat fakta fakta bahwa ya ada seorang wanita, seorang perempuan, yang menjadi dua orang bersaudara laki-laki dan perempuan yang laki-laki suruh tadi semua apa segala sehingga dia pergi ke kota sekolah, menjadi pejabat, menjadi orang kaya, mendapatkan orang kaya Ibu, eh, saudaranya yang tinggal di kampung, berjaga di kampung, menjaga semua orang tuanya di kampung kami orang kampung, pendapatannya miskin, masih dibanding dua banding satu kasih yang sudah miskin dapat bagian lagi, yang sana sudah kaya masih dapat bagian yang banyak lagi itu realitas itu yang dia baca sehingga dia mengatakan harus air substansinya substasinya ada. maka dengan kan kalau sudah begitu ya di situ pendapat hmm. lagi yang masuk. Pak. Jadi itu ya ini, ini apa? Ya, Jadi kalau saya melihatnya bagi ya kalau dia saat dia sudah banyak interpretasi sudah menjadi tertanggung darah, maka tertanggung darah dia sudah, sudah, ya, sudah jiti hadi pak. Jiti hadi itu tetap juga luar pak. Ya itu yang saya pahami pak ya. Makanya kalau nanti ada di wilayah luar ini kan kita bisa jadi antara satu kelompok ya. atau kelompok lain bisa berbeda. Beda, Pak. Ya, nah. Menurut saya memang selama itu tidak menjadikan apa uh, tujuan diri ini menyimpan, ya. maka biasanya kita masih bisa jadi menghargai. Ah. Kecuali kalau tujuan diri ini kemudian bisa menghilang, ya. menghilangkan ya. nyawa orang, jiwa ya. seseorang ya. dan yang lain. Ya. Ini baru nanti tidak ada semacam cara menghargai menghargai. Ya tetapi kita masih ada ruang memang di sini pak kaki -kaki ya. ketika ini tadi. Iya. Ketika terjadi ruang hati maka nanti ya teman-teman di poso kadang-kadang akan memanai, oh, memanai ya. keadilan ya kadang-kadang memerangi mereka nanti itu. Ah, ketika diperangi ya, ya. ya. Jadi, Tetapi di tempat lain belum tentu menerima tentang apa cara yang dilakukan ya teman-teman itu, so, ya. tapi ini berlaku atau konflik saja? Ya, nah, konflik, ya. Ayo soalannya. Ayo konteksnya, ayo konteksnya, temen -temen. Pak. Ya. Ya. Jadi di sini ada beberapa mendapat para ulama masa yang apa dulu, yang yang kita eh, bagaimana kita harus mempelajari perbedaan-perbedaan hmm. ya. ini. Kalau eh, ini apa dulu, eh, jadi tifak umud jakwa artinya kalau sudah sepakat kita, tidak ada lagi perbedaan, berarti itu sudah pasti. ya kan, kalau istilahum rahmah, wasiat kalau sudah berbeda, berarti sudah mumpah umrah ya, arti itu perbedaan ada lagi satu yang mengatakan begini ya ini masalah fungsi I, Imam Ebril Qatara dari tadi, ini, kata ini kan tadi itu masalahnya dia bilang, man lam ya'rif ya fil ihtilafa siapa yang tidak mengetahui masalah perbedaan-perbedaan lam yashuma unfu Al-Fiqh tidak pernah mencium yang berumur yang panitia. Ada lagi yang mengatakan dari Hisham, ya, Ubaidillah, yang mengatakan 9 al 15 valkyraan, 12 vikwari. Jadi siapa yang tidak mengetahui perbedaan-perbedaan kiraat ah, maka dia bukan sebagai kari. Ya? Nah, itu, itu perbedaan kirara ah juga, Kadang juga menemukan perbedaan, Pak eh, masalah hukum juga juga 4, ya. Taya ya, seperti lamas tumbun nisa dengan lamas tumbun nisa, nah, itu uh, perbedaan hukum juga di situ itu kan. Alat yang mengatakan manamnya arifu istilah berbukah, boleh sedi fakihin. Jadi siapa yang tidak mengerti perbedaan para fakih maka dia bukan fakih. Ya, kan? Jadi seorang fakih itu ya tidak dia tahu bahwa anda berpendapat begini, pendapat ini, anda fakih jalur ini, jalur ini, jalur ini, ini, anda berpendapat ini, ini, ini, atau saya begini atau saya mengikuti pendapat ini karena ini sesuai dengan konteks sekarang ya. Nah, semacam ada wali ya. Kalau kita orang Indonesia masalah wali ya, ini dicocok Syafi'i. Kita bisa membayangkan saja Pak, kalau kita kawin tanpa wali, hubungan keluargaan itu bubuh hancur Pak. Sedangkan kita nama bubuh itu kan ya. Saya kasih handle saja. Kalau kalau mau bagi anaknya boleh saja Pak, kalau kita di Eropa yang namanya perempuan sudah bebas Pak. <laughs> apalagi kalau mau cari di mana dia punya orang tua ya siapa, bapanya, ya siapa bapaknya ini ya, tidak jelas kan kawin lari menjadi terangan ya pak? Ah, iya begitu sih, oh, karena pernah diwacanakan eh. di Jakarta, daripada kumpul-kumpul koboy ya lebih baik kawin aja lah, usah pakai masyarakat syafi'i pakai hangar bisa daripada berkosa nah itu Kali, kan, kawin lari itu ya, bahkan ya, itu yang saya beritahu yang itu ya sehingga mesti ada yang mengalahkan muka kan okay. ya karena itu, karena tidak mau terjebak dengan zina Nah, dan ini itu alakan bintang fair yang bintang fair di Mesir itu Pak ya, sekali lagi Pak, kamu saya di Mesir sudah belajar kesannya sudah banyak dalam arti untuk kulus Pak ya jadi saya banyak-banyak untuk -banyak, banyak, banyak mengenai kasus-kasus di Mesir tidak bisa membayangkan saja Pak, karena ada istia itu sama bagaimana di sana seorang wanita karena sampai punya suami sampai sembilan orang Pak itu saya Pak. kenapa karena, karena undang-undangnya begini Pak asyakka lihabjizow, ya itu ada sinetron yang berbunyi begini di jadi apartemen di tempat adalah hak milik daripada si istri gitu. karena di sana itu budaya di sana di sana ada orang kawin seolah-olah kau rumah isinya adalah perempuan maka disaat terjadi perceraian laki-laki yang harus pergi perempuan yang harus tinggal di rumah maka dimanfaatkanlah dia kawin darah ini dapatlah tempat untuk satu kali ditemukan ini, ini saya baca di koran pak ya tadi itu saya bilang saya saya baca koran saya buat di sana itu banyak banyak orang pas dia supir taksi, pas kan dia tahan, eh, taksi, pas dia lihat ini eh, supir taksi ada perempuan, kok istri saya ada di sini, supirnya kan, istri saya juga ini, Allah oh, Robbi, wow. okay. diusus-usus ternyata sembilan orang istrinya apa, suaminya, eh suaminya, sembilan, sembilan apartemen, ya, sembilan apartemen, Kok sembilan apartemen, itu ini ini ini kan, ya, ya, ya, nah jadi itulah ya. ya aturan-aturan itu yang ada ya. Lajah bagi dia ini <tik> ayuftin ya nas jadi tidak seharusnya seseorang untuk berfatwa kepada manusia. Hak lajatuna ya alim menjadi lapin nas sehingga dia harus mengetahui tentang perbedaan-perbedaan manusia. Maka bila kita berfakir tentang sesuatu, kita melihat kondisinya bagaimana dia, bagaimana dia kita lihat karena ada itulah dilakukan ya. ramai itu kan? Ayo orang kalipai ya? Ya. sudah, pagi mau mengaji masjid. Saya pikir sambil di sini dulu, Ustaz ya. Insya Allah kita akan diskusi lagi uh, masih ada besok kan dan malam ini saat materi. Ya, Prof uh, Nasarudin. Mungkin untuk malam ini kita masih menunggu informasi dari uh, Prof Nasarudin. Siapa Profesor Yudi? Bukan Nasarudin. Nasarudin. Ya. Jadi kita tetap menunggu. Kalau seperti yang kita informasikan itu. Jam delapan waktu Jakarta, jam 9 waktu di oh, sini. Kalau misalnya tidak ada nanti, apa berarti kita bebas malam? Jadi, kita menunggu saja informasi untuk malam ini. Bebas, bukan berarti.